Thank mm -hmm. you. ding ding beh cikurai tetenger negeri ding ding beh cikurai tetenger negeri dayu garut pengirutan Tinggan ten bibit betir, rundang yang ti pangembutan kinten dewa tak sakti. Ken jalan laratan, ketampian gesaan mandi Kak luwi sifat tahunan, luwi nungar diri-diri anu sakkiwari Kak Rinding muru, nyata alat muru, musik Sunda di damal dina Awi hayang, uh, Tiasa oge di dina kawung Karinding Rinding oge sering diange ku para sepuh pungkur kae musir hama sareng lamun ayah datangna gerhana matahari kumargi karinding eta alat musik anu menghasilkan suanten najan dina awi alih tapi ngahasilkeun cuanten anu sae anu nyaring karinding teu ogé ngadamelna dina bambu hungkul dina awi hungkul Ayam oge okay, karinding, uh, nudi damelna di nakawung, plepah kawung, kawung. kapung kurma di Garut, kitunya umumnya di Garut, kapungkur sering nggak gunakanana di sanes di nawaui. <tik> alhamdulillah uh, mangga tanah pipis pasanggiri di Sakulilah Garut, alhamdulillah atau teras di Bandung. Sarang nu terakhir kamari-kamari itu di Sumedang larang. Kau Karindingnya karindingnya tak uh, najan awi alit, tapi ngasihakan cuanten anu nyaring, anu saya kadangguna. Para karuhun orang diangge ngangge ngausir hama, ngausir seperti berit teras eh, manuk sarang sajabina Nyata eh, ngadamel hiji wadah kange para nonoman nonoman Sunda, kange diajar sarang ngajar ke kapara nonoman nonoman Sunda. Kegiatan komunitas kangen nggak mulai budaya tiasa wae e, resan Abdi serang reng rengan nggak ada paguyuban komunitas karinding, anu e, ngajarkan kapara nonoman nonoman Sunda seperti ksd, ksmp, serang KSMA Cara nggak ada mal karinding nyata e, awi. Awi nu tiasa diangge karinding tiasa lagi dina awi ageng atau napi awi gomong teras awi bitung awi hidung sarang haur nu sering diangge karindingnya yaitu haur seah e, Satu acan karinding di damal karinding e, bahan karinding disimpanlah dina luhurun hau Jantan dina parasu diunuan langkung ulami disimpana e, hasil karinding, oke e, langkung saya tenate tak satu eta si karinding di tek dipotong ukuran e, 10 ke satu senti satos eta karinding dibentuk tayo karinding nu neme setengah jadi No, iya nah, karinding ukuran-ukuran karinding nuku abi di e, angge nyeta iya ukuran anak tilu Nupayun kangge kange buntut, nah, kange ekor ucing, buntut ucing, nah, na dua, kange dua, mohon dua buku, dua tangan, ngeyel no, iya, tilu, nah, terus, kai pisan, kai pisan karinding, oge e, tiasa ngaruh karena suantan jantan e, lamun tipis nak tepas gitunya karinding terasa cebowe tapi lamun heras ting awon deh terasa atas eta karinding di dihamplasan. di hampelasan jantanak oke kill iya karinding mau tos jantan saya orang cobanya ke Karining Tausjantan. Uh... hasil uh, akhir tina ngadamel karending nyata uh, jantan gitu awi teh ngebogaan sifat-sifat anu -sifat, uh, unik atan api nu alus kah manusa lamun bisa mah hirup di alam dunia itu kedenurutan awi diantarana nuka huji sifat nateh cenah awi mah bisa hirup di mana baik erek dino tanenu subur, erek anu tanenu subur, awi ma bisa hirup, manusia oke kudu gitu, sebenarnya mah lamun orang bisa hirup, dino eh, tempat anu alus, de, atau dina tempat anu goreng oke orang kudu hirup, dina harti, kurang teh kudu eh, nawan, bahasa Indonesia nama di bumi dipijak di situ langit dijunjung, ngecek orang Sunda disebutnya teh, pindah cai pindah tampian, tah Ta, cai oke eh awi oke sih gitu. Awih marek anu rek bisa hirup rek nu teu aya hirup. Tah manusa ge kuduna mah sigah kitu. Tah di antaraana fungsi nutina awite teh dijin kasenian diantara calung jeng angklung jeung karining. Karining ge ngabogaan fungsi loba. Di antaraana eh, baheula mimpi mimitna teh keungusir hama di sawah sabangsa ning simeut, kebangsaning eh, poko na hama-hama anu aya di sawah. Salian teh eta, karining ogé ngabogaan si, fungsi eger Uh, ngedalkin rasa kahayangna, ngedalkin rasa cinta na, ngedalkin rasa bogohna lalaki kikawewe <tere> harapan sim kuring karena kesenian khususnya karena karinding uh, para nonoman ayuna, para generasi muda lebih rius, lebih rius, lebih ah, lebih nikah cinta karena budayana khususnya karena kesenian atau napi kesenian nya mudah-mudahan kapayun karinding langkung langkung mekar, langkung mekar, langkung sae Jangan langsung seer, anu seer anu nikah cintana nale seer anu nikah yang nak anu ngaulin kena nake. Jadi kesenian Sunda ulah nampikin Ka langit. Ya kalau istilahnya tanggapan mengenai seni karining ini memang sangat baik karena jenis kesenian ini sangat langka di Jawa Barat. Terutama komunitas-komunitas yang sekarang uh, tidak sedikit lahir di Kabupaten Garut ini. Ada di daerah Ma, apa Payungbong di Kota Garut, banyak komunitas-komunitas komunitas yang uh, me menyajikan karya-karyanya dari Karinang, Karining itu sendiri. Uh, bahkan uh, kami berserta... Dinas pernah menyajikan bahwa karining ini disajikan di pendopo dalam rangka adanya tamu-tamu agung waktu itu kita sajikan seni karining ini dan sangat mengenai tanggapan ya istilahnya sangat baiklah menanggapi dan di mana eh, seni karining ini bisa dikembangkan lebih sehingga masyarakat sangat mengetahui bahwa seni karining ini adalah komunitas yang bisa disajikan kepada masyarakat. Adapun harapan-harapan sangat mengharapkan dari kami, sehingga bisa dengan banyaknya komunitas bisa diprogramkan, sehingga bisa ditampilkan dalam event-event tertentu, sehingga uh, masyarakat bisa menjanjikan karya. Dari seni karining itu sendiri, karena karining ini sangat langka di Jawa Barat, adapun eh, komunitas-komunitasnya ya istilahnya sangat menurut kami ini sangat langka dan sangat antik. Jadi diharapkan masyarakat Kabupaten Garut ini mengetahui jenis kesenian ini, bahwa karining ini perlu dikembangkan dan diangkat untuk disajikan kepada masyarakat. Harapan simkuling Kapayun mugiannya e, para nonoman nonoman Sunda e, elin Yen karinding teh lain dipupustiku para sepuh tapi ku nonoman nonoman anu e, mikacinta karena seni budaya Sunda Da pugu ulah era gitunya apa karena budaya ulah era gitu rek mupustina Daku kunaon te ayu nama rek irahadei gitu teku urang mare usaha Hello.